Bercuma bertahan, ku melarang larang. Sa mengharapkan, sayang terus berjuang. Sudah di awal, kan sa sudah sampaikan. Sekarang menyesal, sudah terlanjur sayang. Sekarang bagi masa putus. Berjuang capek Sabu gini terus Sekarang hilang sabutan Anak begitu Begitupun Pula restu Tempat sa berpikir untuk memiliki kau tapi saat ini saya sadar dan siap go hanya embun pagi yang temani sa putangis sebisa apa nih rencana tete manis Mungkin memang kau bukan sama masa depan. Tapi saya belum rela untuk melepaskan Tapi pelan-pelan saya coba untuk ikhlaskan Tutup itu hati dan sekarang melupakan Sio yang cinta kita harus berakhir Oleh sakit saya tahan meski saya harus menyingkir Semua yang saya rasa itu hanya angan-angan Janji yang ku beri itu hanya tinggal kenangan Ayo Sio yang saya mau ungkapkan Dengan rasa bodi sahanya tutup dan simpan Sayang, saya hanya butuh kejujuran. Apa mungkin ada yang datang menggantikan? Percuma bertahan, ku hambal Saya mengharapkan sayang terus berjuang. Sudah di awal, kan? Saya sudah sampaikan. Sekarang menyesal, su terlanjur sayang. Sekarang kamu putus berjuang capek sebegini terus Sekarang suhilang sabutan anak mentuh begitupun pula restu dari urtul oh. kau yang seharapkan sekarang juga... Cuma sekarang sutra sama Hanya tahan air mata Mau kesalah Sapa sayang itu bu mama Perjuangkan cinta Dan sekarang sayang pindah Janji baku sayang Jari clicking berdekatan Sekarang sus sedikit Hanya tinggal kata mantan Terapa apa Mungkin ini cobaan Sekarang saya stop Dan hanya lipat tangan uh, Oke okay, stop Stop dengan semua Aitra mau lanjut Kalau hasil hanya luka Percuma sabilang Harapan su hilang Cinta terasa Kalau Ortodon sularang apa boleh buat ortodon punya untuk toren dua lepas toren puikat oke terpapa keputusan sudah bulat asal kau bahagia dan to pasti sak